I fight my my ini suram lemah tidak seperti aku lihat lihat ini aku berkilau bahkan manusia yang sudah menjadi bangkai masih aku peluk walaupun sudah dibuang keluarganya tapi apa manusia terhadapku apa? Speed, hmm? oh, ketika itu ditutup Yo. coba lihat pada dirimu juga lemah fit and action ulangi kamu sampah dan tetap sampah dan kamu tetap sampah kamu sampah dan tetap kamu sampah sampah kamu mengerti sampah ke saat ini saya sedang berada di hutan kota Caracas ibu kota Venezuela ibu kota Venezuela Amerika Latin, Amerika Latin. saya sedang bersama Kang A.R.A. Apandi dari Bonti Cinema dan ini anak-anaknya yang keren keren banget nih ganteng ganteng lagi Alhamdulillah. anak muda yang kreatif hebat banget Astaga zaman seumur dia zaman seumur anak-anak ini saya belum mengenal yang namanya video film. Film. film saya mengenal video itu mengenal film itu zaman tahun 90-an tahun 7 tahun 86 saat itu saya menjadi figuran dulu <laughs> Dan itu masih film, jadi masih, masih apa ya? Celluloid. Masih yang panjang itu yang kita, itu juga yang ini yang besar besar yeah. banget gitu, oh, belum ada. Sekarang gampang banget ya, yeah. yang namanya pakai gitu, handphone. handphone aja bisa loh pemirsa. Jadi nggak harus kayak zaman dulu harus di proses dulu di Hongkong. Masuk lab dulu, masuk lab dulu, ya. dulu setelah itu syuting dari zaman zaman itu. Uh, yang namanya ngedit itu masih manual memang dipotong itu dipotong jepret gitu ya Di, bisa disambung lagi kalau zaman sekarang enggak ya tinggal gampang enak tinggal menjalani kursor ini aja mouse-nya aja tinggal jalanin gitu loh enak banget saya aja bisa sekarang mah. zaman dulu mah waduh ya Allah repot bener harus punya keahlian khusus ya harus khusus benar itu dan orangnya juga orang khusus orangnya juga orang khusus itu kalau saya kalau ngeliat apa namanya lagi ngedi edit itu ya itu sampai yang sisa bekas film yang itu sampai bergulung gulung tuh di tempat sampah itu di PFN itu pusat film negara jangan saat itu ini barangkali ada anak anak yang mau tanya gimana jaman jaman dulu nih saya saya jalan jaman dulu ada yang mau ditanya nggak apa ada hmm, yang bertanya jaman pita selenoid loh <laughs> itu uh, isi apa suaranya juga dubbing ya? karena saat itu memang kalau kita habis syuting su suaranya bisu, bisu jadi iya. harus melihat film yang udah nanti didubbing, disesuaikan hmm. dengan apa yang ada di skenario Sanya. dan itu harus pas banget sama skenario dan itu dubber daber itu juga banyak memang udah ahli gitu ya, jadi mereka tidak saya rasa tidak, tidak kesulitan untuk mendubbing. Zaman sekarang malu gampang banget, tinggal pakai HP jebret bisa langsung. Nah ini kalau kalau kalau melihat teknologi seperti ini, anak-anak muda justru lebih lebih apa namanya lebih terbuka kesempatan untuk berkarya ya, ya Teh. Jadi harus lebih kreatif mencari ide-ide ya. Oh, ya, ya. Ya. Jangan sampai smartphone justru orang yang pegang smartphonenya tidak smart malah main game. <laughs> Padahal smartphone itu membuat orang lebih pintar Lebih smart Salah satunya supaya bisa smart ya itulah Memanfaatkan fasilitas yang ada di handphone Untuk bisa berkarya gitu. ya ya. Tambahan juga, nah, Kayaknya besar banget gitu loh Kayak heboh gitu ya. Di zaman dulu makanya high class banget ya. Yang namanya film itu high class banget Kalau sekarang mah enggak lah soalnya gampang banget gitu. untuk gerakan ini apa sih yang sebetulnya yang ingin disampaikan emas dan Tanah ini? untuk dan Tanah ini saya ingin menyampaikan ini antara orang yang sombong dan orang yang diam dan tidak apa ya namanya tidak melakukan perlawanan hanya diam-diam. tapi sebetulnya dia punya punya kelebihan dari semuanya gitu. itulah lah dari Mas dan Tanah. Saya mohon maaf pemirsa nih saya saya habis eh, sakit ini jadi saya belum bisa normal untuk bicaranya dengan hampura. Hampura buat teman-teman juga, karena memang saya maksimalnya kayaknya ya. baru sampai di sini. Belum bisa berekspresi yang, dengan yang lain. Ya, tapi kita, kita merasa bangga nih bisa collab dengan T.H. ini seorang seniman kuningan, aktivis juga, aktivis lingkungan ya taya dan kemudian juga pokoknya keren banget lah ekornya juga bisa nanti kita lihat di film Mas dan Tanah ya dan mudah-mudahan ini film bisa menginspirasi orang-orang yang uh, yang lain bahwa sesuatu tidak perlu dibanggakan kita harus tidak harus selalu melihat ke atas tapi juga kita harus selalu melihat ke bawah oke okay, closing teh juga untuk kunci sinema semoga Sangat, berjaya sang. terus amin amin amin, amin. amin. ini orang-orang hebat ini yang di belakang saya ini orang-orang hebat orang-orang uh, apa namanya yang akan mengganti generasi generasi seperti saya amin amin amin ya semoga tetap semangat ya adek-adek ya semua ya. ya udah kita pulang yuk Ayo kita pulang ya yuk. terima Dadah kasih oke okay.